Silalah datang ke depan. Jangan malu, jangan segan. Ada durian, boleh. malu, Boleh segan. Boleh jalan. Itu, jangan mula. Deng deng deng deng deng deng deng. Alhamdulillah. Apa kata? Hah. Baca tu. Oh, saya rasa bangga untuk jadi pengadil pertandingan raja. Kampung-kampung durian runtuh. Oh. Hey, saya memang sukalah makan musang, sukalah makan janggut, sukalah makan lembuk tanduk. <laughs> tapi, tapi yang paling saya suka yang tak dapat dapatkan tempat lain adalah janggut mutu tu. Patutlah sedap. Percuma. Hey, hey, hey, hey. Nanti kasih satu lagi ha? Percuma ha? Terima kasih mutu. <laughs> Okey baiklah. Saya tak suka makan durian. Jadi marilah kita mulakan pertandingan Raja Kampung Kampung Durian Runtuh. Oh! Nah? Hmm. Aduh, yummy over. Sedap. Durian. Hmm, sedapnya, sedapnya, sedapnya. Hmm, abang Mr. Ih Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng Juara pertandingan lah Jembo Sayang sayanglah. sayang lah Butuh